Yo what's up guys kembali lagi sama gue di channel Bang Pau Kali ini gue ingin bermain game Paul Guys Oke tapi bukan ini bukan Paul Guys ya kan Ini kembarannya Paul Guys di game nya, Di game mobile Oke Ini gue game dari channel kembaran gua ya kan nanti gua kasih tau channelnya terus gua kasih tau gamenya ini namanya game apa Oke okay. di playstore kalau mau download nanti di deskripsi gua kasih linknya Oke okay. langsung aja kita mainkan game ini let's go Banyak. Sini oke, okay. mau pertama adalah di es. Gua bermain dengan adek gua dan saudara-saudara gua. Oke, okay. oke, okay, kita ini masih aman-aman, aman yang Teman-teman yang ngepot. Okay, masih, aman, masih aman masih gampang masih gampang uh juara pertama dong sorry guys oh gampang gampang gampang ini main gampang gampang termakalah wah bye-bye <laughs> dia jatuh Oke okay. ada yang menang Oke okay, gue udah menang Oke okay, dia menang juga ada saudara juga menang juga ya kan menang juga ya enggak Oke okay, menang semua guys kita menang semua Oke okay, ini tereliminatifnya. Oke okay. Next, map selanjutnya map. Apa, apa nih ya? Es apa des lagi apa di? Oke, okay, di bola-bola, di bola-boli. Oke, okay, langsung aja. Let's go. Wes, eh, goblok eh, Oke, okay, guys, lolos, gue lolos, semuanya lolos. Oke, okay, ini ronde terakhir, guys. Oke, okay. nah, ini nih, ini dia ronde paling susah, ini emang. Oke, okay. ini ronde mirip mobil. Ah. tadi baru kalahin aja dulu. ya kalah tuh kalah semuanya semua, semuanya go pleset cok ya ilah oke okay. ya sama sini aja di game keseluruhan yang mirip for guys see next time goodbye peace Cus.